Aku curik ada pas Lesti tertawa melihat suaminya yang begitu usil sama Abang L Tuh lihat Abang L digendong ketawa-tawa juga ngusilin Ya, Sania sama sang suami yang lagi foto-fotoan tuh Lagi asik-asik foto digangguin sama Papa Bidan Abang L saninya jadi ketawa tuh melihat aksi bilar yang lagi kambuh usilnya guys, tuh lihat ya. kebahagiaan kebersamaan mereka. Oh, Masya Allah ya Allah ya Robi ya Tuhan ku.